Oke teman-teman bertemu kembali di RBC Motivit. Di Cahab ini kita buka bautnya terlebih dahulu di ya teman-teman. Kita buka satu persatu di cetakan. Setelah dirasa sudah dibuka satu persatu, kita akan mencongkelnya di bagian sela-sela ya teman-teman. Oke kita lihat sama-sama videonya. Tahap ini kita harus benar-benar sabar, ekstra sabar ya teman-teman. kita lihat sama-sama inilah hasil dari cetakan model R1M yang kita coba aplikasikan insyaallah di motor R15 bagi teman-teman yang minat bisa langsung japri WA Oke teman-teman Kalau ada yang minat body R1M yang mau diaplikasikan ke motor R15 ini bisa hubungi nomor di bawah ini dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Biar kami bisa membuat video-video terbaru buat teman-teman.